Hello guys, uh, kali ini gue uh, belum bikin maksudnya udah bikin video reaksi. Nah, kali ini ini kan channel pertama gua, Samuel Siombing. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, gue punya channel kedua nih, tapi this is only official audio music intro. No copyright, Gak ada hak cipta ya. Namanya Samuel Siombing. Production atau SS Production, you can check, you can download, because gua udah kasih link downloadnya di bawah de di deskripsinya ya, lu tinggal download aja atau nyari di lembah musik.com, sama Zombie Production atau SS Production itu bisa lu cari dan wah harap lu enjoy dong musik gua bebas hak cipta men jadi enak lu bisa kapan saja, lu mau sepuasnya dan yeah. nah, kali ini gua cuma mau share aja tentang cara video gua sama songing production oke okay. thank you brother thank you man <laughs>